0.5 gulung matkit. Mau coba keker dulu Larasya. Kita takin terus. saya kelihatan Tayo setengah darah. Cukup sulit. Masih bisa bertahan, masih ada keluar. Udah nggak punya keluar lagi. Maju ke depan. Blink Gatot. 0.5 dengan SPD-nya bagus sekali. Larasya masih survive. Ada Skylar ngancurin dua Larasya. Larasya no masih bertahan di kampungnya. juga bakal di up. Sisa 0.5. 1 lawan 2. Apakah bisa? 1 lawan 1 bahkan kali ini. Tayo versus 0.5. Siapa yang akan tumbang? Saat lagi bakal coba dibuka jalannya dulu. Tayo yeah. masih bakal coba keker terus. Udah sekarat dari 0.5 coba gocek cek dulu tahan dulu sedikit di kaki terus sama Tayo dan pada airah sedikit lagi bakal menjadi kill 1 on 1 tapi 0.5 enggak punya keluar ditunjukkan dengan Tayo ini bakal jadi buy one terbaik abad ini 0.5 lawan Tayo keker terus kita masuk di purgatory let's begin the game guys let's begin the game kalau kita berbicara purgatory harus setempo bakalan panas banget terutama yang drop zone mirip-mirip Apalagi kalau kita lihat, ternyata pesawat agak berpihak kalau sebelah kiri. Terus juga, gue lihatnya di sini dari area Dragon Phoenix tadi, kayaknya agak kesulitan juga dikalari. Gak boleh sampai kecolongan lagi, menurut gue, karena Dragon Phoenix punya drop zone di Fair Brigades yang kita tahu itu sangat sangat berpengaruh Rangai. ramai ya. banget Eko juga tadi nggak menjalani poinnya dengan baik tapi kalau ngomongin itu RBL tabur juga mengalami hal serupa bakal bertemu dengan first riders di sana Sosa juga berhasil mendapatkan satu orang Klose bakal berdua mekanik ternyata Zero si dan juga Merta yang menjadi korban pertama di menit-menit pertama ini tidak terlalu diuntungkan, RBL tidak baik-baik saja Bung Skela RBL tidak baik-baik saja dan di atas kalau kita ngeliat ke sebelah utara harusnya sudah ada tim yang Cukup berdekatan, tiga tim sekaligus MBR bermain dengan sangat impresif di dua round mereka yang sudah mereka jalani, dan kali ini mereka bakal bermain lebih agresif lagi lebih agresif lagi bahkan dia lihat bakal ada yang coba rotasi dengan pickle ya. Justin sang kapten bakal coba tantakin tersolesor Valdo dengan tanpa beban seperti ya. bermain lebih fleksibel bermain lebih berani Rau akan ditujukan siap dengan beberapa bakal coba langsung diajar. Mungkin saya Krono langsung terpop out dari Valdo Budak kebuangan di sana Valdo dan juga besto persekakan surprise attack dari Rau berhasil mendelay pergerakan dari MB Epsilon kali ini dan cukup merepotkan karena lagi terpisah Jones wow. Tapi lain T-Rex dan juga Dix berhasil menumbuk Sedangkan Tang City Esports. Dan harus cukup puas di posisi ke-12. Ini yang menjadi sangat penting untuk MBR adalah jangan sampai lead yang sudah mereka dapatkan di dua round awal. Membuat mereka tidak bisa maintain mentality mereka. Boleh punya high mentality tapi harus wise juga untuk memikirkan decision dan memikirkan seperti apa game yang ketiga ini akan berjalan. Pakat banget apalagi kalau kita lihat gimana Kings Dua game itu udah tusun duluan dan sekarang giliran Dir bakal diburu uh. lagi Wincy akan membalaskan dendam temannya yang tadi sempat terpick off. Masih mencari di uh. mana player yang tersisa agak berbahaya dan tidak aman tidak punya keluar kali ini Wincy sang kapten masih berusaha untuk menghidupkan kembali temannya sambil mencari koin-koin ajaib serta menghindari Serangan-serangan yang datang dari GPEX. Tapi seperti yang Gpex juga punya pertimbangan lain untuk tidak meneruskan gempuran mereka. Kalau kita lihat di bagian field kali ini menjadi sangat berwarna. Karena langsung diisi oleh tiga tim yang berbeda. Betul. Otomatis banyak banget tim yang memiliki drop zone di sini kitaran dan Mengutus satu playernya untuk berada di sana. Tapi kali ini sudah ada pergerakan di daerah Brasilia. Rumah 13 antara Kings dan juga RBL, Ajisven. RBL benar-benar kesulitan. Semua player-player mereka diburu dari banyak sekali aspek terutama di fase early game ini membuat RBL tidak berkutik sama sekali di map Purgator ini hanya sisa seorang Heyu dan juga Siro yang akhirnya tadi sempat di revive juga menggunakan revival system dan ini bakal menjadi buruk untuk RBL, kenapa? karena RBL juga ada di posisi yang lagi tidak aman Bung Skylar sebenarnya untuk map seperti ini ini menjadi satu riset yang dibutuhkan untuk beberapa tim yang berada di bawah, kenapa? kita tahu tempo dari purgatory sendiri tidak terlalu cepat, mereka bisa berflip tanpa adanya tekanan dari early game. Kecuali memang bersatu Tapi fight sudah mulai terdengar lagi ya, Jisman? Ya, kita bisa lihat apakah Rao bakal menghabisi... menghabisi dua player oh, dari okay. MBR. 20 sisa health point untuk Rao Dan lo bisa lihat, keluar abis habis. Dari medkit juga habis. MBR sisa satu tapi kayaknya dia agak nge-biff. Atau dia bakal coba secure dari vending machine. Akan dihidupkan kembali. Wainzui masih ada. Besto. Besto berhasil dihidupkan dan... Sepertinya MBR masih punya nafas mengingat ini juga masih di bawah menit kelima bung Skyla. Di bawah menit kelima tapi mereka nggak punya resource yang cukup untuk melakukan lootingan lagi. gua bisa bilang walaupun berhasil hidup tiga orang tapi mereka bakal kesulitan untuk menentukan. Bagaimana pergerakan mereka selanjutnya dengan resource yang bisa gue bilang tidak ada sama sekali. Betul. Hanya ada seorang WNC yang memiliki 6 metrik dan satu gluol. Apakah itu cukup tentu tidak apalagi kalau zonanya tidak bergerak ke arah mereka. Ini tentunya menjadi tantangan untuk mereka kalau sekiranya mereka bisa punya timing yang untuk menjadi terparty dan berhasil finish untuk menghajar dua tim tersebut sekaligus. Gue rasa resource-nya bisa menjadi bekal mereka untuk masuk ke late game. Ya, itu bekalnya harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Mistake-mistake kayak tadi kepik sama Rao nggak boleh terjadi lagi karena itu sangat fatal. Apalagi kalau kita ingat MBR lagi punya tren yang cukup bagus di dua match sebelumnya. Dia hashtag satu dia berhasil dapetin Buya di pembuka match. Dia berhasil dapetin hashtag 2 juga tadi di match hari. Dan kalau di purgatorinya dia tidak mendapatkan hasil yang maksimal, itu akan sangat berpengaruh untuk leaderboard mereka yang masih harus mereka push lagi push your limit sesuai tagline kita di season ini ya dan tentunya ini adalah seorang Souza MVP dari round sebelumnya ada Heyu yang sudah terdeteksi oleh seorang Suzana yang bakal langsung diturunkan begitu saja dua orang bawah bahkan dan menambah poin-poin untuk Dragon Phoenix kali ini aja Dragon Phoenix dapat poin gratisan menurut gua karena kondisinya tadi Heyu emang gak bakal bisa menang dengan kondisi Dragon Phoenix yang udah paham banget paten banget bakal manfaatin pinggiran campsite ini emang tempat checkpoint untuk setiap tim yang melakukan pergerakan. Tidak dari Central, tidak dari fair brigades dan juga dari sekitaran Brasilia. Angle view yang didapat dari Dragon Phoenix tadi gue juga lihat cukup oke. Okay. Dan kalau kita lihat map besar itu Ivos akan bermain seperti Ivos pada zaman season 4. dia bakal bermain di slow zone dia main juga di luar zona dan mengirim dua playernya untuk ambil zona selanjutnya make sure di depan field ada siapa karena mereka nggak mau kejadian kemarin ketika bertemu ses di jalan raya terulang dan bener aja. Di arah tempat saya kemarin itu sudah ada satu tim, yaitu MBR Epsilon. Ya, GRC. Kalau mereka gak dapetin zona selanjutnya, lu bisa lihat pergerakan GRC dan EVOS. Sebenarnya masih cukup terbuka lebar, pengen masuk lewat mana. Dan masih banyak opsi untuk mereka. Di lain sisi fight lagi terjadi antara FR dan juga satu tim yang berada di depannya. Oh my God, benar-benar jadi anti-klimaks. Karena Circle ternyata tidak berpihak kepada teman-teman yang mempunyai map di atas. Mau tidak mau mereka harus segera melakukan upaya rotasi secepat mungkin. Dan juga selincah mungkin karena bakal ada yang nabrak. GPX. GPX Cacilais bakal bertemu dengan NPR. Dua lawan dua kali ini. Maka cepat langsung diadu. Prodo dibuka oleh Valdo. Valdo bakal jatuh. Dan belakang ada seorang Besto. Wow juga. Satu orang YG memberikan covering. Tapi Besto yang bakal jatuh. Sisa satu orang lagi. Mikazu juga sebenarnya bakal menjadi harapan terakhir dari GPX. Tapi sepertinya Mikazu masih mempunyakan untuk menolong kawannya. Tir juga berhasil mendapatkan cover up yang bagus oleh Rau. GPX kali ini benar-benar tidak ingin melewatkan kesempatan sekecil apapun di manapun RBL bahkan dimanapun tadi ada MBR itu dicari benar-benar dicari Pak sebenarnya menjadi satu uh, poin yang sangat penting untuk teman-teman MBR kalau mereka bisa menumbangkan dan mengambil resource yang dimiliki sama teman-teman dari GPX tapi kali ini kita bakal berpaling sedikit ada pergerakan dari tim Onyx dan juga Foin yang cukup berdekatan dengan Kings kalau fight bakal pecah gua yakin banget Kings bakal ngirim satu dua orang untuk join to fight Ajis Fan yes sudah mulai kelihatan Gardu bakal jatuh knockdown di sana pasti bakal coba langsung diaminan begitu saja tapi satu orang roli bakal kena down Masih ada juga Tiga tim sekaligus Bakal diajar Alok udah dibuka juga Ada Corrosion Grenade Menghancurkan global yang ada Tayo Sesudah kekir alif <tuk> Rampunan selesai akan git saja Masih bisa selamat Amerta dihidupkan kembali Tapi Om bersama T-Rex Punya pelontar, Bakal diajar juga Lempar lagi Corrosion Grenade-nya Dan berhasil mengamankan diri Tapi onik on, Masih ada tiga orang lagi Bahkan empat Mencoba regroup Mencoba diamankan Kesempatan itu Akhirnya point tumbang Dan lo bisa lihat Kings punya objektif yang bagus sekali. Dia narik dan Onik malah dapat waktu yang tidak tepat menurut P. Kalau ngomongin tepat, selalu ada kata tepat untuk seorang Abax. Yang juga berhasil menculik satu orang dari arah GPX. Ejindir. Berhasil di pick off di area revival system. Ya dan kali ini seorang Abax berhasil memiliki 8 mad dan juga 10 glue wall. Lu bisa bayangin Abax adalah orang kedua untuk Evo's Divine. Dengan resource seperti ini dia bakal menjadi sangat kuat dan bakal menjadi satu momok yang mengerikan juga ketika. Coba untuk melakukan cover dan juga uh, melakukan bisa gue bilang kayak apa ya. Lebih ke arah jadi satu orang yang menjadi jangkar juga untuk Evo's Divine. Resource segitu bakal kuat banget dan onik Olympus. Even mereka nggak dapetin poin eliminasi sama sekali, tapi resource yang didapetin, fight yang terjadi antara poin dan juga kings akhirnya berhasil didapatkan oleh Onik. Ya, lo bisa lihat gimana 14 medkit dan juga 11 gol yang dipegang sama gardu, bahkan gardu suka segen, segen untuk memberikan serangan-serangan gempurannya ke arah tim yang tadi juga sempat mereka santau juga dari kejauhan. Dan sepertinya ngelihat circle permainan dari arah LBL masih belum berakhir. RBL Samway some sama masih menemukan cara untuk merevive kembali teman-teman dari area RBL Tabur. Dan bisa lihat juga gimana Kings berusaha terayat sekali untuk tidak tusun di round kali ini. Dan supportinya Onyx bersama dengan teman-teman GRC Akan bertemu harusnya karena sudah sejajar secara grounding. Ini harusnya zonanya bakal ke arah teman-teman Kings atau Dranix. Karena biasanya seperti itu. Tapi fight sudah mulai pecah di kiri dan kanan. Ada Evos juga yang sudah berhasil menumbangkan satu orang dari First Riders Eclipse. Dan terjata... Iko di daerah selatan berhasil menjadi satu tim yang berada di dalam zona selanjutnya dan satu-satunya tim. Begitu juga dengan GPX yang udah membaca infobox, dia tahu zona selanjutnya di sana langsung dihabisin. Begitu juga dari RBL datang kesempatan untuk mendapatkan pick off pick off langsung dimaksimalkan Besto, Valdo, Winzy dimakan di sini. Cukup so, sulit untuk MBR berbicara di map Purgatory karena kondisinya... ...dari beberapa tim yang dari tadi berjibaku... ...tidak ada yang benar-benar tumbang. Hanya baru dua tim saja, TC dan juga Poin. Kali ini teman-teman dari RBL sendiri mereka sudah notice... ...ada pergerakan dari sebelah kanan. Dan GRC biasanya mereka melakukan pergerakan dan tidak terdeteksi. Tapi yeah. kali ini kalau sampai RBL notice ke arah mereka... ...ini bakal menjadi poin yang sangat mengerikan untuk teman-teman GRC. Tentu jadi, Aji Waduh, GRC bisa nggak? Bisa nggak main di luar zona? Bakal coba langsung ditataki terus sama RBL. RBL pun tidak akan sekat segan untuk memberikan gedoran-gedoran pelurunya Hujan peluru di mana-mana dari arah GRC pun semakin keteteran, semakin terpojok. Harus manfaatkan off angle di pinggir pantai juga. Bahkan Mario di sana tetap diberikan fokus bidikannya dari Amerta. Mal dari kejauhan berhasil dapetin abak juga di sisi lain ternyata. RBL pun harus bergerak masuk ke dalam zona selanjutnya. Eko mengambil kesempatan untuk mendapatkan Fair brigade di arah depan untuk mendilai pergerakan pergerakan tim yang mencoba datang di contohnya Onik Olympus. Onik Olympus pun kelihatan bakalan ngambil Mancur. Tapi apa yang terjadi di arah EVOS karena Beyond Abax dari tadi terpik oleh Dranix Terdelay, sisa 2, 05 dan juga rahasia apakah mungkin? Karena si bakal jalan, Razia bakal cuman Sisa sedikit, 0-5 di depan, udah kelihatan kondisi dari EVOS tidak menguntungkan Dan Dranix tidak lengah sedikit pun, tatakin terus, Doublein keluar -nya. Tapi apa yang terjadi, apa yang terjadi selanjutnya? Malah jadi pick off balik Russia berhasil dapat satu ke knockdown Dan akhirnya... Selain yang biar Epsilon bakal juga Rauh kehilangan nyawanya terkenal dan sana. Mika bersama Justin Masih hidup Masih survive Bung Skylar Masih survive juga Karena kali ini mereka bakal menahan pergerakan dari tim Yang berhasil mendapatkan Buya di game kedua Tapi di lain sisi Ada Evo's divine yang sedang coba masuk ke dalam zona selanjutnya Dan Dranix tidak memikirkan mereka sama sekali I don't care Gue cuman pengen masuk ke dalam zona Kalau lu coba untuk masuk baru gue ladenin lagi Iya kalau lu masuk gua bakal coba ladenin Apalagi gua udah dapetin halte di depan Tapi masih ada hujan peluru dari Ambon Menuju ke arah tim di depan X. di sana, bakal dihabisi t bakal tumbang oleh Susana masih ada Justin berselebihan ini, kau juga dari area FR. dan oke, okay. perlawanan masih sangat tenget dari samping di sana bakal coba memberikan serangan mereka, walaupun sisa lozi aja kali ini di luar zona, gak tak mampu bertahan banyak sulit sekali, apalagi 0-5, jatuh benar -benar. sisa satu orang aja, Rasha apakah Evos oh. Divine bisa tumbang sisi lain Rebellion Tabur juga bakal tumbang di peringkat ke-9 Evos masih gak bisa Wah! Wow. The day, tapi belum berhenti sampai di situ karena kali ini King Sea Sport mereka kehilangan satu player tapi sudah mengumpulkan 11 poin eliminasi. 11 poin eliminasi bakal dipanggil jadi di yang mampu dapat satu tapi tuker satu dibalikin Di belakang mencari Susana dengan kotor draft memberikan perlawanan yang serius, Knockdown berhasil dapatkan oleh Susana. itu juga 7 wow. Dengan 7 7 7 7 7 dan 7 7 7 7 Eko yang dari tadi minim sekali gesekan masih masuk juga dan oh my god Abak dengan pace 90 ya dapat satu tapi Bion terkena dan Lay Justin di sana cukup sulit kondisinya dari Evos lootingan masih seadanya tapi Rashya mampukan Rashya memberikan satu buah pick off yang berarti untuk teman-teman di Evos Define karena di sini Eko juga lumayan keteteran di luar zona bakal coba langsung dihabisin juga waktu terus berjalan dan juga circle berjalan terus Pio bakal mencari fokusnya di mana sisanya. 05 di depan siap dengan pelontarnya. Apakah mungkin? 05 ngeker pelontar. Goal! Pion tapi ternyata yang akan di pick up Midol dan 05. Wow. Bergerak ke arah Pio. ...jatuh ke knockdown... ...masih ada 05 dengan satu peluru terakhir... Okay. ...dan dragon yang mau membangun saja... ...di tangan teman-teman Evos Divide. ...dari jauh masih ada onik ...dan yeah. Eko... ...dimakan di peringkat kelima... ...Evos masuk topor... ...JRC juga masih menjadi lawan yang tangguh... ...masih ada CPX juga dan ini dia... ...benar-benar mengerikan sekali Bung skyla ...ya dan ini menjadi satu keuntungan untuk onik ...yang tidak mau mendengar dan tidak mau melihat... ...peperangan yang dari awal sudah terjadi... ...kali ini mereka masih lengkap 4 orang berhasil menumpangkan abak dan akhirnya 3 poin eliminasi akan di secure Ajisman udah bakal di -secure, dan ternyata Raja Miracle Kid masih bisa memberikan pick up satu karena Gardu Gardu mendapatkan backup yang bagus sekali bisa selamat 0-5 juga wakil. coba tiarap-tiarap dulu sedikit kalau udah mereka amankan dari kejauhan masih ada GRC juga perlu diingat dan juga masih ada GPX Justin bersama dengan Rao agak sulit kondisinya ditambah dari Onyx sendiri. Masih harus masuk ke circle berikutnya. Oh. berhasil mendapatkan limb di sana, tapi Rashya juga mendapatkan serangan yang serius dari arah kapten Justin GPX. Kali ini masih masuk top 3 Gare. Sekarang sana sempat di lagi. Pelurunya masuk semua. Itu dia kelihatan. Tapi Celanya lebih dari Evos Divine 05. Dua lawan dua kali ini membuka bisa Evos Divine mengamankan buya atau Onik Olympus sudah semakin panas 5 gulung Medkit coba keker Carlo kita Ditatakin terus saya kelihatan tayo setengah darah cukup sulit masih bisa bertahan, masih ada keluar. Udah gak punya keluar lagi, maju ke depan. Wow, kalo jatuh, dengan SPD, ya bagus sekali. Rahasia masih survive. Ada Skyler. ngancurin dua lah rahasia. Wow, masih ini kalo ini kalo ini kalo ini kalo ini kalo ini kalo ini kalo ini kalo Satu kalo ini kalo ini kalo ini kalo ini kalo ini kalo ini coba ini kalo dulu kalo ini kalo ini kalo ini kalo ini kalo ini kalo ini kalo ini kalo ini kalo ini kalo ini kalo ini kalo ini kalo ini di kill one on one tapi masih terus dijagain nggak mau ngasih badan golong dual medical kit nya 05 juga bakal penuh duluan med kita tapi 05 gak punya keluar wall juga dengan tayo ini jadi buy one terbaik abad ini 05 lawan tayo keker terus gak tahan ini luar zona sedikit keker lagi dan tayo sekarat masih dengan oh. ini dia astalavista infos defend get the boyah.